Budoyo Rahayu Sagung Dumadi. Kalsingrepedo nir ing sambikolok. Jumpa lagi bersama kami spiritual berjudul Putih di channel The SPP TV, channel yang membahas tentang ilmu spiritual dan budaya. Sebelum lanjut jangan lupa untuk.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 dasarkan kitab ribuan Jawa kuno yang telah dititeni oleh leluhur Jawa maka keistimewaan utama yang dimiliki oleh orang dengan weton Selasa Pahing yakni mempunyai neptu yang terbilang besar yakni 12 terdiri dari hari Selasa 3 dan pasaran Pahing 9 dengan neptu yang terkenal besar inilah maka weton tersebut pun mempunyai keistimewaan lainnya yang sangat unik dari tutur dari yang kami ketahui dan tanpa mengurangi rasa hormat bagi mereka yang berbeda kebetulan dengan kami tentang ilmu spiritual dan budaya berikut ini akan kami ulas mengenai apa saja Watak, karir, cinta dan rezeki dari Ndoro yang lahir pada Selasa Pahing. Agar tidak jadi kesalahpahaman Kami harapkan dorong menyimak sampai habis penjelasan kami Watak rasa pahit. weton yang tinggi ini mempunyai watak serta karakter yang unik sekali karena jarang terdapat pada weton lain. Weton tersebut biasanya kerap sekali bermasalah dalam hidupnya, khususnya saat bekerja serta bermasyarakat sebab weton ini suka sekali membantah. Dalam Kitab Primbon Jawa dikatakan bahwa weton tersebut menyewata yang disebut sebagai aras kembar. Penyebutan itu memiliki artian bahwa weton ini mempunyai aura yang mempesona, tampak berwibawa, tetapi cenderung angker. Weton ini tak hanya disukai sebab mudah marah serta menyeramkan jika telah tersulut oleh emosi maka orang-orang yang ada di sekitar rota tersebut akan terkena dampak atau bahkan dapat menciup oleh sebab itu jangan sampai sekali-sekali Ndoro mencoba untuk memancing amarah dari seseorang yang mempunyai weton ini, akan tetapi pada satu sisi dirinya pun sangat mempersona serta berwibawa. Lalu, biasanya sosok yang menyewa weton ini merupakan orang yang kreatif, berwawasan luas, suka kebersihan, disiplin, cerdas mudah bergaul, mandiri, dan suka menolong. Dengan beberapa watak baik yang dimiliki tersebut, weton ini pun seolah bisa menutupi seluruh kelemahan yang ia miliki. Karir Selasa Pahing, watak dari Selasa Pahing yakni sangat senang membantah serta kerap terlibat masalah ketika bermasyarakat sehingga hal ini membuatnya tak cocok jika bekerja sebagai karyawan pekerjaan yang cocok sekali dengan weton tersebut adalah menjadi seorang wira usaha peternak pedagang petani ataupun makhlak dengan begitu, dia akan bekerja di bawah kendali diri sendiri serta tak akan menerima perintah dari atasan. Cinta Selasa Pahing, bila berkaitan dengan cinta, maka Selasa Pahing ini akan begitu cocok disandingkan dengan beberapa weton. Sejumlah weton yang cocok dengan Selasa Pahing adalah: Selasa Pahing, Minggu Pon, Senin Kliwon, Rebu Legi, dan Sabtu Legi. Bila pemilik weton yang satu ini berjodoh dengan sejumlah weton yang disebutkan, tentu hidupnya pun akan dipenuhi oleh ketentraman hati, serta dapat saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Pasangan ini pun akan dilimpahi dengan kesehatan, dan banyak rezeki terus menerus. Akan tetapi, weton ini juga mempunyai pantangan jodoh; terdapat weton tak boleh disandingkan dengan seseorang yang lahir Selasa Pahing, yakni Kamis Wage dan Selasa Wage. Rezeki Selasa Pahing bila diperhatikan dari neptunya. Maka weton yang satu ini mempunyai rezeki yang dapat dikaitkan cukup unik Seseorang yang mempunyai weton tersebut akan digambarkan dengan sosok yang tergolong berkecukupan sejak ia kecil Akan tetapi saat telah menikah maka orang dengan weton telah paing Haruslah sanggup mengontrol sikapnya yang tak sabar ataupun impulsif supaya dapat lebih terkendali dengan baik. Walaupun seperti itu, weton ini tetaplah akan dikaruniai dengan rezeki yang cukup. Seorang anak dengan kelahiran dari weton yang satu ini akan memberikan keberuntungan bagi keluarganya. Keberuntungan dimaksud tersebut bisa jadi bisnis atau usaha yang dirintis oleh keluarganya semakin berkembang dengan pesat. untuk mendukung channel ini jangan lupa menekan tombol terima kasih dan berapapun yang doroh berikan akan kami gunakan untuk kegiatan sosial di lingkungan kami sekian apa yang bisa kami sampaikan Jangan lupa memberikan komentar dan membagikannya ke komunitas Doro dari penjelasan yang kami sampaikan, dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami, rahayu sageng dumati. Kasih ngerepeto, bersihkan.